Selamat datang di channel ini Kali ini coba kita bahas tentang Erhu ya Menurut sejarah dapat dilacak Sampai ke masa Proto-Mongolik Ya, instrumen ini Muncul pertama kali di China Pada masa dinasti Tang Yang dipercaya Instrumen ini merupakan Pengembangan dari Xichin Dari orang-orang si -orang Yang lokasi di utara China. Nah ini utara China tidak disebut detail yang apa sudah masuk uh, wilayah Mongolia atau Manchuria. Nah ini kurang detail. Ya, uh, ya dari karakter pertamanya dari nama karakter pertamanya Ur, yang berarti dua ya karena faktanya memang memiliki dua senar saja, sedangkan karakter karakter kedua Hu kurang lebih berarti instrumen milik orang Hu. Konstruksi Erhu yang terbuat dari kayu angsana sono kembang atau rosewood sono keling, -keling maksudnya ya, sebuah sono, sono kembang nama formal banget ini uh, Rosewood biasa dipakai juga untuk papan fretboard gitar ya terdiri dari neck neck berupa sebatang kayu bulat panjang dengan dua tuning pack ya di bagian bawah ada resonator atau soundbox nah untuk bentuk resonatornya atau soundboxnya ini ada ciri khas ya kalau yang baru berasal dari selatan itu bentuknya heksagonal nah sedangkan yang dari utara bentuknya oktagonal memiliki dua senar dengan gulungan tali kecil ya gulungan tali kecil di sini maksudnya uh, sebagai nut nya kalau di gitar nut-nya ini ya atau dalam bahasa China-nya disebut disebut apa Mbak Google cianjing kita harus berterima kasih sama Mbak Google ya penerjemah yang baik huh? untuk tuning inner stringnya D4 tuning outer stringnya A4, ya, bridge-nya terbuat dari kayu, bau stick-nya terbuat dari bambu, dan untuk uh, hair-nya itu, rambut-rambut uh, di, di stick-nya itu, di baunya itu, bau stick-nya itu uh, biasanya dari, kalau aslinya sih dari rambut kuda, ya, rambut kuda putih, mungkin maksudnya buntut kuda kali dan untuk... Kerambut kuda itu supaya keset, sama seperti biola ya. Kita perlu rosin. Erhu sebagai instrumen solo ini terangkat berkat jasa seorang musisi China ya yang bernama Liu Tianhua yang belajar musik ke barat. Dia membuat 47 exercise dan 10 solo pieces. Ini saya coba lacak karya solo piecesnya Liu Tianhua ini. Saya sendiri pun belum pernah dengar ya. ya tapi yang yang salah satu solo termasuk erhu favorit saya itu Whole Stressnya. Coba kita dengar. Dan di Indonesia sendiri, ada yang seperti Erhu yang dimiliki orang-orang Betawi itu ya. Cuman di Betawi namanya bukan Erhu, tapi Kong Ahyan. Dan yang di Jawa Barat juga ada tapi yang di Jawa Barat ini saya nggak tahu apa disebut namanya coba kita dengar yang dari Jawa Barat Tengah disebut rebab, coba kita dengar suaranya, rebab. dan Yang terakhir yang saya dapatkan ini dari Bali ya. mungkin namanya rempap ya karena nama channelnya ini rempap Bali Jani. Coba kita dengarkan. <SILENGALANDA> sedikit yang bisa saya sampaikan tentang erhu sedikit pengetahuan saya bagikan dengan kalian semua semoga bermanfaat terima kasih sudah berkunjung ke channel ini sebelum kita berpisah coba kita saksikan Kong Amin memainkan erhunya salam